Gaun agar tidak melorot <SILENCIA> <SILENCIA> <Bankai. SILENCIA> <SILENCIA> Pakailah kaus kaki Untuk melindungi kakimu Ketuk di sini untuk memakai sepatu ini terlebih dulu. <ras> Kamu sudah memakai semuanya. Kamu memang luar biasa. Eh? <musik> Tarik celana ke atas. Yay! Woo! Pakailah kaos kaki untuk melindungi kakimu. Ketuk di sini untuk memakai sepatu ini terlebih dulu. <SILENGALAN> yeah, wow! kamu sudah memakai semuanya wow! <SILENGALAN> belajar untuk melakukannya sendiri berpakaian bagus dan rapi gadis kecil ini ingin menggunakan kamar mandi <SILENGALAN> <SILENGALAN> Siram toilet setelah kamu selesai. Jangan lupa untuk mencuci kedua tanganmu juga. Lalu keringkan kedua tanganmu dengan handuk. Laki-laki kecil ini ingin menggunakan kamar mandi. Ih! Oh ya Oh Belajar untuk melakukannya sendiri. Pergilah ke toilet sendiri dan jangan mengompol.